Halo guys Halo, Halo. Selamat kembali dengan channel Putra Toraja Saya bersama dengan Kapolres Mantan Kapolres Sopeng Yang kebiraan menjadi Kapolres nah, Kita makan apa ini Pak? Ini kita makanan khas Sulawesi Selatan Sulawesi, namanya apa itu? Tongklo Tongklo Gagadang oh. Jadi suka, suka, suka apa? Bergadang Bergadang Yang pernah tidur Jadi Coba Mas Nyeros Coba Cari makan ini, ini belum sempit sih songklar. Kamu yang bertanya harusnya saya bertanya. Atau belum ceritanya, saya tanya dulu sama yang. Oh, Oke, okay. berada makan bersama tiga pilar, tiga Jadi kita duduk sama rendah, duduk bersama tinggi, sama-sama sama untuk menjelang melakukan ya, eh, persiapan persiapan pelaksanaan pemilu 2024? Kita simak lompat di lapangan semua lompat. Di lapangan semua lompat, saya berjalan dengan nama lelaki. Itu salah satu langkah acara untuk Ya, tidak -tidak kita, singer, kita, kita, kita. Oh, itu saja. Kita stay in the tidak ada kabar lagi. Tambah lagi segera, kita tidak bisa berkomunikasi. Terima kasih, Pak Heri. Ye. beberapa hal mungkin nanti pointer-pointer yang lain akan disampaikan oleh bapak pangdam dan bapak kapolda tentu jangan akan memberikan banyak paparan saya permohon maaf tampil pertama saya mau izin tadi pak pangdam mesti bapak pangdam minta kita hadir sama saya saya pengen sekali cuma ada LKPD untuk pertanggungjawaban masa jabatan 2018-2023 penting untuk di publik dan juga kepada bapak kapolda tentu kapolda tidak mengurangi rasa hormat kami pertama tentu bapak presiden mengarahkan kita pada tanggal 17 Januari kemarin yang paling inti dari semuanya adalah bagaimana masa transisi pandemi saya tentu ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tiga pilar ini bapak pangdam kapolda dan tiga pilar seluruh sampai babinsa babinkamtibmas desa pulera sepeda juga dan Lurah Seselah Selatan. Dan Lurah mana? Barang sendiri. Belanja barang sendiri. Mungkin sudah mulai diajak, kami minta tolong mungkin Babinsa dan para Bawangkan Timas dan Lurah Desa yang bisa mengajak seluruh Siap. warahmatullahi wabarakatuh. kita lantik jadi lurah. Siap. bisa jadi Siap. Pertanyaannya pertanyaannya. buah Kelurahan Maluku yang punya-punya Siap. Karena karena sudah banyak tadi komentarnya sudah bagus. Kasih dia Makasih banyak, Siap selalu. Sebelahnya Siapapun, Pak Guru, dari Bapak Sanator Raja Sanator okay. Raja, oke Pertanyaannya Sanator Raja Sebutkan jenis pesawat yang sering mendarat Jet wings Air Wings Air, apalagi? Kemudian lain air Tidak ada lain dengan mendarat di sana Wings, jamnya, jam berapa? Biasanya jam 9 Oke, okay. berapa sudah Berikutnya, Bapak-Bapak Binsa Bapak Binsa, Pak ya? siap, kemisaan, jeneponto jeneponto, oke okay. siap, jeneponto jeneponto, siap sebutkan sebutkan nama istri bupati ah, oh, istri kedua aja, gak apa-apa siap, tidak ada istri kedua istri, istri pertama, pertama ada. ada, istri pertama, oke okay. eh, menurut penyelidikan juga tidak ada istri kedua? tidak, tidak ada. ada satu aja berarti yang mana namanya? Oh. Namanya istri bupati, ini foto uh, dari suaminya. Namanya dan Andosen. Waduh, istri, istri, iya, jangan dibantu jangan dibantu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ini pertama ini dulu apa? di depannya ya, ayo, ini Yusuf Salah. itu Yusuf ini ah. Yusuf ini Yusuf ini saya juga kalau nah, ya. berikutnya Pak berikutnya Pak mau dikin Pak saya bel itu sekalipun dari Undang-Undang 1992 mengenai keduaan undang-undang. Oke, sebutkan pertama. tiga nama teman tak di sini yang kita tahu. Eh yang pertama ya, di sini, di sini, dua orang deh kalau ada kita tahu namanya. Siapa United terus Pak Tau Pak Tauki. Betul. Tauki. <laughs> Ini enggak sudah tahu tidak bagi dia apa nama atau nah, Jadi nah. artinya sudah tahu. Terima kasih banyak. Sip, terima kasih. Terima kasih ke tempat, silakan.